Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Lesti Lovers Dimanapun kalian berada di VTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar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 Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian Saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru Seputar idola kita, para sahabat, ya Sebelum keunggang pertama, kita lihat di sini ada momen spesial, cute, bahagia Yang kita dapatkan di channel Youtube-nya Bang Bilar Para sahabat, ya, kita lihat kebersamaan Leslar Di dalam mobil, para sahabat, ya Tentunya perhatikan baik-baik Tangan Lesti Bilar Yang selalu menggenggam persahabatnya Melihat pusingan ini Kita merasa bangga dan bahagia Tentunya kita semua pasti enggak kuat nih Melihat kekiutan Kemesraan dari idola kita ini Mudah-mudahan kebahagiaan Kelancaran untuk pernikahan Mereka selalu diberikan Tentunya suksesan persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan semuanya dilancarkan amin ya rabbal alamin dan berikutnya ada momen spesial juga yang kita dapatkan persahabat ya kita lihat keunggahan selanjutnya lesti kejora di situ membenarkan tali sepatu abang bilar luar biasa perhatian dari dedek lesti masya allah tentunya ini adalah calon istri yang soleha persahabat ya Tentunya luar biasa perhatian dari yang kecil pun sangat diperhatikan oleh dedek Lesti Kejora. Ini menunjukkan cinta dan kasih sayang yang sangat tulus dari Lesti maupun Rizky pilar Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans salah satunya dari akun Laluna yang berkomentar. Dia kayak gitu karena dia juga ditreat bagus sama Bilar. Dede pernah bilang kalau pasangannya bucin, dia juga pasti bucin. Tuh persahabat ya? Memang luar biasa kebucinan dari idola kita ini mampu menghipnotis kita semua persahabat ya Luar biasa Doakan selalu untuk idola kita Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan Dan selanjutnya kita lihat juga ada info dari Bu Harsiwi bersahabat ya Tanggal 9 nanti mulai hari Senin bakal hadir acara LIDA Top 9 persahabat yang grup 2 Resort show Luar biasa tentunya kejutan akan diberikan dari Indosier Mudah-mudahan Lesti pun akan menjadi juri dalam acara tersebut Persahabat ya doakan yang terbaik Ini info bahagia juga untuk kita semua soal lidah Mudah-mudahan tentunya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari Lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut di situ Bu Siwi mengatakan siapa yang sudah kangen Lida berita bahagia untuk yang selalu menanyakan kapan Lida kembali tayang. Yes tanggal 9 Agustus Lida 2021 akan kembali menghibur sahabat semua penantian yang cukup lama untuk sahabat penonton setia Lida. Sebentar lagi kita akan kembali melihat 9 duta memberikan penampilan terbaik mereka di hadapan para juri melanjutkan grup 2 result song. Akan ada penampilan duet dari Ade Maluku Utara ya bersama Melinda dan selanjutnya ada Anting di Yogyakarta bersama Fawolida. Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan. Dan ke kabar berikutnya para sahabat Ini ada kabar sedih langsung dari idola kita Yang mana tentunya sebelum kita mendapatkan kabar dari presiden kita Para sahabat ya bahwa PPKM kembali diundur sampai tanggal 9 Kita lihat deunggahan IGS nya di deklasi kejora ia ya, memposting sebuah kalimat Ya Allah bismillah pulihlah bumi ini Sambil emot nangis para sahabat ya Ternyata PPKM level 4 dilanjutkan tanggal 3 sampai tanggal 9 Agustus 2021 Itu disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kita Prasambat ya Bapak Joko Widodo tentunya mudah-mudahan COVID cepat berakhir dan kita menyaksikan bersama-sama acara paling tentunya ditunggu-tunggu oleh Lesla Lovers yakni acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut juga telah direpost oleh akun Instagram Leslar.Lovers. Banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga dari para fans persahabatnya yakni dari akun Instagram Florencia Sinaga underscore SH mengatakan Lihat story tidak langsung feeling tadi apa Jangan-jangan berlanjut ini PPKM Karena lagi bosen nonton berita Eh buka Instagram Lihat postingan mimin ternyata benar diperpanjang Tapi berdoa yang terbaik buat semuanya Dan semoga segera membaik keadaannya Amin Sahabat, ya Tentunya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Covid tentunya cepat berakhir dan kita semua berbahagia menyaksikan acara pernikahan Lesti dan Rizky Pilar. Dan berikutnya juga, para sahabat kita lihat, selain Dedek Lesti Kejora yang tentunya merasakan kesedihan, Rizky Pilar pun, para sahabat yang mengunggah sebuah postingan. Di sini, tentu memposting sebuah postingan berita diperpanjangnya PPKM persahabat ya sampai tanggal 9 Agustus dengan emot menangis juga ini tentunya mereka membuat kita juga ikut terharu persahabat ya sedih melihat kabar ini mudah-mudahan saja tentunya semuanya cepat berakhir dan kita mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dari lesti dan rizki bilar kita lihat di sini ada sebuah Komentar banyak sekali yang mendoakan para sahabat ya Dari akun UM Anuskordian mengatakan dalam kolom komentar Sabar ya kakak kita juga ikut prihatin bersedih Semoga bumi ini cepat pulih Amin Selanjutnya kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Mama Alta di situ mengatakan di sini kesabaran kita diuji lagi ya Allah ya Rob lekas pulihkan bumi tercinta kami. Itulah beberapa respon yang sangat positif. Mudah-mudahan saja tentunya kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan berikut kita lihat ada unggahan terbaru dari Om Kevin yang mana Om Kevin mengunggah sebuah postingan kebersamaan bersama Lesti Bilar, sahabat ya. Luar biasa kedekatan Abang Bilar dengan keluarga dekat dekatnya Lesti. Sungguh tentunya membuat kita bangga Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Tuh kata Om Kevin, persahabatnya Alhamdulillah, luar biasa Allah Mudah Mudah-mudahan saja semuanya sehat dan bahagia Kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bagaimana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.